yang uh, bisilah jangan yang sekarang iya, hmm, waktu itu oke okay, sekarang gitu. waktunya kita giveaway, giveaway. oke okay, jadi kita akan giveaway masuk ke part yang pasti sobat li sangat nanti nantikan nih Jangan lupa pastiin sekali lagi caranya untuk ikutin giveaway ini adalah. Yang pertama harus subscribe YouTube-nya Pebasuki Surojo, nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk like dan komen di setiap videonya. Betul. Tapi untuk kalau misalkan kalian mau komen harus sesuai dengan konten ya. Yap, betul sekali. Jadi kita Ayo, well. akan mulai undi untuk uh, dua kali. Sekali yang lagi undi, passwordnya apa? Passwordnya adalah raja IP bukan kaleng kaleng. Jangan lupa ya, jangan, jangan lupa. lupa. Jadi kita akan undi. Oke okay. Oke, okay, kita undi Yang Supriyandi Bahar Dari Supriyandi Bahar nih kayaknya kurang sesuai sama uh, konten Barat. Jadi kita harus, okay, hajar. kita harus hajar Jadi balik lagi kalian harus komen sesuai konten uh. Jadi pastiin uh, kalian sudah nonton videonya ya Yang ini Masya Allah ber, ber, berkas selalu untuk Pak Basuki Surojo dan Om ba I. Berkas selalu untuk keluarga Bapak Semoga selalu dilimpahkan keberkahan rezeki Imam, Rizky Sehat, Rizky Harta, Rizky Anak Soleh, Amin Ini gimana? Amin Oke okay, yang ini oke okay. untuk karya SQ Berarti dapat di SQ di Instagramnya Ria SQ, di Instagram Instagram, uh, Ria SQ, SQ 9. 9 Untuk ya. karya dipantengin terus ya handphonenya Karena nanti kalau misalkan gak diangkat atau kelewat kan sayang nih ada dua produk ini ayo Welby. Jadi kita pertama akan hubungi dia dulu. Pastiin kalau kalian ikut giveaway ini kalian uh, aktif terus Instagram ya. Jadi jangan lupa nonton juga sih. Iya dan jangan ya. lupa kalau misalkan Instagram itu notif DM-nya jangan dimatiin. Jadi kalian kalau misalnya siapa tahu kalian beruntung, nah. kalian bisa langsung uh, ada notifnya kan. Biasanya Tert kan kalau misalkan yang ada yang Main serong kanan serong kiri, notifnya iya. dimatiin, Well be. Biasanya, biasanya, biasanya sih gitu. Kita uh, lagi tunggu selama dua di... menit, udah, udah aku... Ya? Udah aku dari belum di ini Belum, belum dijawab. Di sin sama dia. Aku parkir lagi ya, untuk nanti, untuk di video-video sebelumnya. Kalian jangan lupa untuk... <coughs> kalian jangan lupa untuk uh, subscribe Youtube Pak Basuki Surojo. Dia nyalain loncengnya, dan jangan lupa like dan komen di setiap videonya. Tapi jangan lupa aku gak pernah bosan buat ingetin kalau misalkan komen jangan harus sesuai dengan konten, konten. Hari ini pasti giveaway nya gak cuma ini doang ya kak? Iya pasti masih ada, mm -mm. nanti masih ada lagi Selanjut Selanjutnya gimana? Belum dijawab ya? Uh, udah kita sudah menunggu hampir satu menit nih belum ada Tanda-tanda disin sama Karya, Ayo, Karya. Kayaknya kalau misal Karya nggak jawab kita langsung ke kuis aja langsung kali ya aja deh. Karena... Nah ini makanya doa-doa yang hmm, nonton iya sih doa-doanya yang live Karena ini kan uh, kita cuma berdua Ayo, satu ya Ayo 1 menit lagi Karya nih, uh, Mungkin aja nih Rezeki Sobat Li yang nonton yang nonton itu Tinggal yang nonton. Masih sekitar puluh detik gak lagi. Iya, <laughs> pada semangat udah ya. Usah langsung Karena aja. hari ini hadiahnya keren-keren sih Abis iya. ini nanti pasti yang uh, setelah kita nih akan ada unboxing dari dua orang ganteng lagi. Jadi dua kalian pasti ganteng. jangan sedih kalian panggah akan lihat kita doang. Abis ini ada dua orang Buat ganteng. Buat yang cewek-cewek yang, yang nonton, yang lucu itu, yang ya, lucu katanya, yang unyu-unyu yang, yang, yang katanya lucu, itu loh. Yang luwon itu. Gimana? Mereka udah juga belum juga, juga ya? Ini Ayo karya, 30 detik, 30 lagi, detik karya, lagi. Kalau lagi kita langsung kuis saja ya kak. Langsung kuis saja kali ya. Mungkin. Tapi mudah-mudahan dalam 20 detik lagi kalian yang terakhir menjawab. ini karya ini menjawab Kalau nggak? Kita langsung kuis untuk Sobat Li, 15 detik lagi nih guys. Oke. Okay. Ayo karya 11 detik Pas lagi nih. Pasti kalian tahu passwordnya ya. Passwordnya apa sekali lagi? Raja IT bukan kaleng-kaleng Oke. Okay. Tiga, dua, satu. Ya mohon Hangul, maaf sing, karya, sorry karya. Berani? Jadi kita langsung lempar kuis aja ya WLB ya? Oh, ini kita langsung uh, lempar kuis aja Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya gampang banget Kalau hmm. kalian tadi nyimak uh, sahabat kita yang ngejelasin uh -uh. tentang barang ini Jadi pertanyaannya adalah Apa nama tipe tp -Link yang sedang di unboxing? Jadi ada dua barang, dua barang ada ini, dua barang ini. Uh, Namanya apa nih? Gampang banget guys, ayo, ayo, ayo gampang. Ini ada si soket dan ada si lampu uh -uh, Gampang, jangan lupa Uh, makanya kalian setiap di review tuh, di, di, uh, di unboxing tuh kalian harus menyimak dengan baik Karena bisa aja nih rezeki kalian kalau kalian menyimak dan tahu jawabannya Ayo, apakah sudah ada pemenangnya kita? Ayo, kita kasih waktu lagi kali ya sebentar lagi Boleh. ya WLD Pokoknya abis ini gak cuma ada giveaway ini doang, ada banyak banget okay. barang dan kita udah dapet satu. Dua barang ini Di at aaceong underscore ceong a, a underscore ceong iya. Coba deh Ini kita hubungi lagi berarti kita video call Oke okay, k okay. a, -A, a a underscore ceong A a underscore ceong Di stay tune handphonenya oh, A, -A ceong nama aslinya Nurahman Saputra Oh Rahman Saputra, iya. wah itu dia udah pernah ini juga ya. Kayaknya dia sudah pernah menang nih, cuman kayaknya ini yang lain ya. Oh. Jadi kita ada dua menit untuk nungguin kakak dua Rahman menit. Saputra atau A. underscore Cheong untuk menjawab. WhatsApp dan dia langsung di-seen. Wah, langsung berarti di scene, emang memang, hari ini rezekinya Emang rezekinya, uh, rezekinya sih. Sobatli ah, ya yang ini sempat ada bilang semoga bisa dapat giveaway lagi. Nah, ini terjawab nah, nih di giveaway hari iya, ini, di Jumat di 2 Oktober. Di Jumat ini awal Oktober loh ini Wellby jangan ini lupa. rezeki awal Oktober untuk Kakak A Kita langsung hubungin aja nih. Udah udah dikasih nomornya? Udah, dong. Oke, Kak langsung diangkat ya nanti kalau di telepon passwordnya Raja IT bukan kaleng-kaleng. Jadi jangan sampai lupa ya, Raja IT bukan kaleng-kaleng. Betul. Uh, kita save dulu nomor kakaknya. Baru ini tanggal 10? 2 Oktober ya. Tanggal 2. Hari ini awal bulan Oktober. Iya, kita sudah hadir lagi untuk memberikan giveaway. Kita langsung aja telepon Kakak Nurrahman Saputra atau Andes semoga oh udah ringing nih, semoga langsung diangkat. Ayo ayo. Halo. Hai. Selamat malam. Selamat, selamat, ya. kan. selamat ya kak. By the way, passwordnya apa nah, nih? Uh, Lar dari itu bukan kareng kareng. Betul. Wah. Dari selamat, mana kak? kakak? Dari mana asalnya? Dari Bogor. Wah, dari Bogor. Bogor. Ini lagi di jalan nih. Dari Bogor ya. Ini lagi, Ini lagi di kantor kak. Oh lagi di kantor. Kantor. Hujan dari di sana? Kenapa? Hujan nggak di sana di Bogor? Hujan lagi hujan Lagi Hujan. Oke. Uh, tadi hmm, pertanyaannya ya. adalah apa nama uh, produk yang baru saja di unboxing beserta tipenya. Nah jawabannya apa nih kak? Peplin uh, Smart Clock dan Buil. Kenapa? apa apa Smart Plug dan apa Oke. Okay, tapi betul. untuk uh, serinya ingat apa hmm, Serinya ya? Hmm, ayo apa apa L5110E uh, Serinya Tp-link TAPO l 510 e Oke, apa lagi? apa-apa, apa lagi, ada satu lagi, Kak? apa lagi, apa ya? yang smart plug gitu yang untuk uh, selain mm -hmm. si gua klumnya itu, untuk tadi plugnya itu uh, tipenya kamu inget nggak? yang mana apa yang colokannya? yang ini nih? kalau oh, yang colokannya ya. iya uh -uh. <tuk> yang ini oh, smartly-pilik wheel uh, oh, kasih deh itu kan uh, yang tadi gua kalau yang itunya yang satu lagi nya, TP-Link 51 510 Oke, okay, yang, yang ini? Yang ini buat Yang temen itu oke like oh, okay. okay. Jadi Betul, by the way kalian, uh, uh, Kakak kalau sering nontonin uh, nontonin uh, YouTube, YouTube ini Tentang acara uh, di YouTube-nya Basuki uh, Sangat beli sih Sangat apa ya. Tah. Sangat... Sore, Kak. Terang jelas. Gimana? Testimoninya gimana, Kak, untuk YouTube-nya Pak Basuki Srojo ini? Mantap banget acaranya. Betul banget Kamu inspirasi Masang. ya, berarti ya. <coughs> Jadi minggu ya. aku ya, kalau okay. Yeah. Okay. Okay. Kalau gitu, kasih tonton ya Kak live unboxingnya Oke. Iya. Oke, thank you. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih. Ini akan kita kirim ke Bogor. Thank you, sudah nonton terus. Dadah. Oke, okay, nah, berarti sudah di, Iya, betul rezeki untuk kakak Aceh yang ada di Bogor. Sudah uh -huh. dapat uh, dua, dua barang, barang ini ya. Ini, dua barang yang lucu-lucu ini. Tapi kamu kangen gak sih unboxing atau giveaway berdua sama si dua orang yang katanya ganteng itu? Yang katanya yang ganteng. Kata mereka sendiri oh, ganteng Kata mereka sendiri doang. Kata mereka okay. sendiri. Jadi sebentar lagi. Kita, kita mungkin kan. boleh kali ya manggil mereka boleh, boleh, Untuk boleh, boleh. menu menuhin frame ya untuk Mungkin aja okay. sobat Li ada yang kangen gitu kan Ada yang kangen sama Lee Brother gak? Atau mau kita aja Coba di deh kalian uh, jawab dengan unboxing unboxingnya Lee, Lee Sister atau sama atau Lee Brother, Lee brother gitu. Nanti okay. kita untuk membuktikan mana yang lebih hits Lee Brother apa Lee Sister gitu Oke okay, kalau gitu sekarang kita panggil Lee, Lee Brother, brother agak oh, segan ya. Daughter, yes. <laughs> guys, kalian gak akan salah pilih kalau kalian jawab Sister aja yang unboxing kali ini. Bahas bersama. Hi, Bela. Waduh. Gini kan dipanggil tadi, ngelihat kita di sini. Oh, orangnya di sini. Orangnya di sini. Orangnya di sini. Harus sarong, matipi. Maksudnya lebar. Tapi nggak bilang itu sih. Ya udah, oke kalau gitu. Sekarang lisisternnya. Uh, pamit dulu untuk diri, sekarang diganti dengan Libra. Brother kalian mau unboxing adadah. apa sih by the way kita Bawa? mau unboxing orang oh unboxing Akan orang, oke okay. selamat unboxing, Yaudah, Ya udah, minggir dulu kita minggir dulu ya okay. bye sobat, dadah dadah. Dadah. Dadah. Oh. dadah, thank you, thank you bye, sekarang waktu di kita nih. kita masuk ke belakang dulu yuk oke, okay. nah Barang yang kita unboxing kali ini adalah barangnya yang gede Kalau tadi Lee Sister punya yang imut-imut iya, Tapi kita karena, punya barang yang luar biasa Karena udah. emang orangnya imut jadi barangnya imut Yoi Jadi kita berarti orangnya gede dong padanya Orang gede, gede. Bukan nah, dari segi kualitas itu bermanfaat Bermanfaat ya Jadi kita bermanfaat bro Betul Nah penasaran kan? Ini dia barangnya Yo, yo, yo, balik lagi nih ya bro Iya, jadi kan Sobat Libra udah lihat kan videonya tuh untuk produk ini seperti apa Keren banget kan By the way, ini apa sih bro? Ini adalah APC by Schneider Electric Jadi wow. ini bisa dibilang UPS ya bro ya? UPS ya? UPS, betul Jadi UPS itu fungsinya adalah Kalau misalkan nih Sobat Libra Lagi uh, menggunakan barang elektronik ataupun apapun Pas mati lampu, itu elektroniknya nggak langsung mati, bro. Oke. Okay. Jadi bisa menggunakan, bisa semacam backup power, ya. back power, ya. Backup power, ya. Ini fungsinya adalah seperti itu. Oke, okay, jadi buat kalau misalnya mati lampu, kalian punya waktu untuk uh, mematikan barang elektronik secara normal. Iya. Cadangan daya. Dan selain itu juga pastinya, di dalam ini, di APC by Schneider ini adalah punya untuk stabilis stabilisasi. Atau stabilizer tegangannya bro Iya betul Untuk barang-barang IT Jadi nggak gampang rusak barang <laughs> IT kalian ya. Iya jadi iya bro Mungkin Sobat Lee brother mau tahu nih bro Gimana sih caranya untuk Mau ikutin unboxing dan giveaway produk ini bro Betul yang pertama adalah Kalian komen Ya pertama harus subscribe dulu subscribe tentunya Jangan jangan lupa aktifin loncengnya Lalu untuk unboxing Giveaway yang ABC by Schneider ini adalah Kalian komen di video Interview Paula, judul videonya apa, Bro? Interview eksklusif Kiano Tiger Wong, uh, Paula Verhoeven bersama yeah. Raja IT ya. Terus uh, nanti abis ini kita mau ada giveaway lagi nih, Bro. Betul. Iya, yeah, giveaway-nya adalah 10 kaos eh uh, Raja IT. Betul. Yang kedua uh, Lima 5 sepatu dua. 4 sepatu Before 5. Oh, 4 sepatu ya, oke. Okay. Yeah, iya, jadi caranya sih gimana sih untuk mengikuti Uh, apa giveaway yang terakhir itu caranya adalah uh, sobat libra harus komen di Instagram ini, di nah, Instagramnya. jangan lupa ini Instagram ya khusus Instagram, ini, ya. Okay. ini. Instagram, Instagramnya Raja IT yeah. yang judulnya Baim Wong eh uh, Baim Wong raja prank di prank Raja IT berhasil apa enggak? Menurut nah, kalian. Nah, jawabannya berhasil atau enggak di komen dan Uh, nanti kita akan pilih pemenangnya ya Bro iya, ya. Iya, jadi kalian cukup jawab berhasil, berhasil atau tidak berhasil. Oke, saudari beradu kan masih ada waktu nih uh, sekitar berapa menit lah, jadi bisa nonton dulu itu berhasil apa oh, enggak ya iya. Raja Iti ngeprank si Mbak Imbuang ini. Oke, okay. nah kita ulangin lagi yang untuk unboxing live sekarang kalian komennya adalah di interview Paula. Jangan sampai lupa ya, Raja Iti gokil hadiahnya. Iya, jadi uh, sembari sobat Librader komen-komen yang sesuai konten Berkita kita, buka kita langsung unboxing aja nih isinya seperti apa e, sih? Episode iya. okay. uh, by Schneider Electric. Boleh ini. Bro. Buka, bro, Langsung kita oprek aja bro okay. ya. Oke. Jadi buat sobat Lee Brother, untuk bareng kita unboxing itu adalah semuanya brand new. Jadi benar-benar barang baru ya. Jadi bukan barang yang kaleng-kaleng, bukan barang second ataupun bukan barang demo. Duh, ini baru tuh masih ada segelnya. Betul banget. Nah, nah di ini. dalamnya ada apa? Kartu garansi. Kartu garansi harus ini, ada wajib ini. Wajib. Iya. Kali ini adalah barang resmi Indonesia Bro. Iya, bukan berarti give, kita giveaway, tapi kita nggak cover garantinya. Betul. Iya. Garansi tetap berlaku. Lata. Karena barang baru. Ada stereofoam. Oke. Okay. Dapat ya itu nanti ya. Dapat. Ntar botol juga <laughs> boleh. <laughs> Nah, ini Terus dia ini bro, Anggap ada dulu produknya. Bro. Waduh, ini gede juga nih. mantep nih. Anggap bro, bagian oh, dada, yang akan angkat memang khusus dia sih. Kalau Nah, Hop. lalu di dalamnya itu ada kabel power tentunya. Lalu di sini ada konverter uh, colokan. Oh, ya, colokan lah, Kalau ya. kalian yang butuh kaki 3, oh. ya kan. Tapi kalau di Indonesia pakai kaki 2, bro. Kaki 5 banyak, bro. Nah, pakai yang ini nih. Oke, okay, kaki 5. Kaki 5 banyak. <laughs> lalu ada apa nih bro? ini ada manual book jadi okay, ya? uh, cara penggunaan untuk produk ini ya jadi sobat Librader nggak usah pusing oke okay, kardusnya nanti untuk list aja bro eh, biarin, biarin aja dia. dapat kardus dong ya baju hmm. oke okay, ya? langsung kita kasih lihat aja nih belum kita open nih oke okay, buka dulu bro iya eh, bro buka dulu ya bro <laughs> jangan oh salah ini ya. bro kirain <laughs> nah buat sobat Librader jangan lupa untuk giveaway yang sekarang kalian komen di Youtube nya Basuki Surojo yang videonya interview uh, Paula ya Lalu jangan lupa password nya adalah Raja IT Gokil hadiahnya Oke okay. Oke langsung kita.. ini berat bro Fred yeah. Kayak beban hidup lu ya eh, Beban hidup gua udah mulai enteg bro <laughs> Sudah ikut Ojek Online Ojek Online <laughs> Oke okay. nah ini dia ini barangnya keker banget nih oh, Coba lo angkat oh, ya. berat iya, kan? Iya lumayan berat sih kebalik Karena memang di dalamnya ada baterai Kebalik, kebalik Oh kebalik. Kebalik ya Ini, ini port di sini. belakangnya bro aded, aded. Ada, ada Ada Oke okay. Nah untuk Sobat Libradar uh, Sebelum kita memberikan ini untuk di giveaway Pastinya kita akan jelaskan apa sih yang menjadi kelebihan dari barang yang akan kita giveaway ya bro yang Ya betul sekali Dan kita juga akan mengundang pakarnya nih oh, yang Pakarnya Uh, produk EPC by Snyder Electric ini Jadi okay. uh, nanti beliau akan menjelaskan kelebihan dan uh, penggunaan dan segmen pasarnya kemana aja ya Betul banget Oke okay, kalau gitu nggak usah panjang lebar kita panggil aja Bro, Bro Mario. Mario Tung deh tung de, tung de, eh bukan deh Oh. Gimana bro kabarnya? Baik, baik. Ini kayaknya yang sore ketemu nih, saudaranya olis kayaknya bro Oh iya <laughs> Oke, okay. nah boleh jelasin nggak bro? Bener kan? Mirip-mirip <laughs> ya, ya. ya, jadi ini APC by Schneider Electric, tipenya BX1400VA Oke, okay. nah ini hmm. kapasitasnya ini punya 1400 volt ampere atau sama dengan 700 watt Nah, dengar, ya, okay. Jadi fungsinya Oke, okay. kalau hmm, gue nanya sebentar kalau misalkan 700 watt hmm. itu kira-kira uh, bisa berapa elektronik bro? Nah itu dia, nah itu yang mau jelasin, ini fungsinya kan sebagai backup power kan, ya, saat kita outage atau mati lampu, nah ini ya. bisa bantu backup betul. Untuk kapasitasnya itu, misalkan kita pakai uh, all-in-one PC itu cuma 65 watt, nah ya. itu bisa di backup selama satu jam 23 detik, atau kalau misalkan kayak game konsol atau PS4 lah misalkan hmm. itu bisa di backup sekitar 11 menit. menit. Heeh. Hmm. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi main betul. PS4 di Bro yang main, eh, mati lampu jebret aja. Ya, ada belum save. Iya, <laughs> belum save. Udah jauh nih belum save. Iya, cepat save ya. dulu. Ya. ulang lagi Pulang manggil tal dimatiin ya kan. Cepat dimatiin benar. dulu. Iya iya iya. Oke, okay. nah itu fungsi pertamanya sebagai power backup. Yang kedua adalah dia punya fungsi sebagai stabilizer ya kan. Oke. Okay. Soalnya dia punya fitur yang namanya AVR itu otomatis uh, Uh, voltage regulation. Okay. Nah, fungsinya ini adalah untuk menstabilkan atau uh, menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan sama elektronik kita. Oh, ya, kadang kan gitu. kalau misalkan ada beberapa hmm. tempat lah uh, yang listriknya itu enggak stabil, turun-turun, ya, itu bikin peralatan elektronik seperti bradner tuh cepat rusak. rusak. Jadi ini berfungsi supaya menstabilis ya. Jadi betul, betul. Uh, apa, uh, apa listriknya itu jadi stabil itu nggak naik turun? Iya ya, betul. Kemudian di sini di belak, bagian belakangnya kuat bro? Bisa dilihat tuh oh, ya lumayan sih ya. Bro, bro. <laughs> nah, di bagian belakang di sini ada uh, inline protection. Oh, ini portnya RJ11. Nah ini biasanya digunakan untuk fax atau modem. Oke. Okay. Ya untuk melindungi fax atau modem. Okay. Nah di sini juga enaknya ini ada USB. USB ini bisa dihubungkan ke laptop atau PC kita. Oh, mm -hmm. Jadi iya. kita bisa pantau uh, kapasitas baterainya udah seberapa banyak dan oh, okay. uh, estimasi backupnya bisa berapa lama. Oh itu kelihatan di oh, komputer kita? Bisa. Bisa, bisa dianalyze ya? Betul banget. Uh, dari lifetime-nya bisa dianalyze juga? Bisa, bisa uh, lifetime-nya. Gila. Uh, betul. Jadi itu nanti kalau misalkan mau dipakai itu tinggal download aja di apc.com, yeah. itu nama software-nya Power Powershoot, oh, oke. Okay, okay. Jadi kecil. ini ada empat ini ya, 4 apa namanya sih Sebetulnya ini ada 6. Oh, nah 6. ini yang empat ini yang universal, yang biasa di Indonesia nih kaki dua hmm. atau kaki tiga. Nah hmm. kalau yang dua ini tipe IIC, biasanya untuk PC. Oh okay. iya, iya. Betul -betul. Ya, Ini ah. udah lengkap ya? Oh, udah oh ini buat powernya ya? Dan ini 6-6 udah switch protection, atau uh, bisa melindungi dari lonjakan listrik gitu loh. Oh, oke, okay. okay. yeah. kagetan lah ya, listrik udah yeah. kagetan ya? betul jadi kayak misalkan kan ada ada petir tuh, terus, uh. nah itu bisa ngelindungin. Oh oke okay, jadi kalau misalnya ada anti petirnya juga berarti kalau misalnya kena ada petir, nggak langsung ya. masuk ke, udah langsung elektronik. ke elektronik, betul ya, dia hajar nah, dulu, dulu ya. Iya. Yeah. Oke okay, setidaknya so. so, kalau saya punya uh, TV yang gede bro, atau nah, monitor itu. gaming kan nggak hmm. nggak nggak hmm. kena laptop gaming lah sorry. Hmm. Nah itu nggak hancur dulu ah. Yeah, laptop gaming 30, puluh empat puluh Sayang Cuma, banget ya. Ombai. Kelar hidup ya kan? Iya. Yeah, yeah. Oke, okay. eh ini harganya berapa nih? Untuk harganya, sebetulnya SRV nya tuh di Rp2.965. Wih, kayaknya jadi untuk Sobat Lee Brother nih, promonya jadi berapa bro? Murah banget, cuma Rp2.190. Buhh, iya. Gue kayaknya beli tiga nih. Ini buat di kamar gue satu, ruang tamu. Oh, banyak banget. Ruang tamu orang lain, Rp2. Nyebran dong. rp Mau orang beliin masa. Oke, nah ini untuk garansi gimana? Iya betul. 2 tahun, IPC Sinadir by... Bisonet Electric ini kasih 2 tahun garansi lumayan lama. Oh, oh, sama jadi. sama iya, ya buat sobat libra jadi uh, bro Mario udah menjelaskan nih hmm. uh, secara detail fakoh yeah. uh, fungsi. oh ya bro ini segmen yang pakai ini apa ya bro ya gua lupa. ini nanya. sebetulnya uh, untuk personal juga enak banget ya untuk teman-teman yang WFO, WFH maksudnya. Yeah. Ya, ini bisa pakai ini untuk melindungi pc-nya atau biasanya dipakai untuk soho, small office, small office. oke. Okay, hmm. perkantoran juga bisa lah ya. bisa. oke okay, okay. tadi kuatnya berapa ini? 700 watt atau 1,4 KVA Oke oke, okay, okay. okay. yeah. okay. thank you nih ya Thank you nih bro, udah yeah. bantu kita buat menjelaskan ke nah. Sobat Oke okay. nah, Semoga dari penjelasan bro Mario ini Sobat Librader jadi paham ah. nah, dapat ilmu baru nih mengenai Pasti UPS Oke kalau gitu, thank you ya, Terima kasih Terima kasih ya bro ya Terima kasih banyak ya Nah untuk Sobat Librader Ini, sekarang dia, ini. Ya. Iya betul bro, nah sekarang adalah waktunya untuk Give Giveaway! Away. bro ingetin lagi bro passwordnya apa untuk yang Pas, ini passwordnya adalah Raja IT gokil hadiahnya oke okay. jadi buat sobat librader yang mau mengikuti apa unboxing giveaway. ini yeah, nah, caranya unboxing dan giveaway ini caranya adalah Uh, komen di video interview Paula Ya yang interview interview Paula Nah itu komen harus sesuai dengan konten iya. Dan jangan lupa cantumkan mm. IG nya, nya. Jadi Oke. nanti kalau misalkan menang Kita akan menghubungi DM melalui Instagram Oke kita kasih waktu 30 detik dari sekarang ya bro Enggak 30 hari bro Enggak <mur> <mur> jangan <mur> keramaan Dan nanti setelah ini Jangan lupa kalian komen Di IG nya Basuki Surojo Yang ya. kontennya apa bro Yang kontennya Baim Wong Raja Prank tapi prank sama Raja IT. Bu, nah itu jawaban, kalian kasih jawaban tuh berhasil atau tidak berhasil Iya, jadi kalau mau tahu jawabannya apa, nonton dulu sekarang nah, Lalu komen aja tuh, berhasil atau tidak menurut kalian iya, Oke. Okay. nanti 10, uh, orang, 10 orang 10 orang pemenang mendapatkan 10 kaos Oke okay. uh, Dan empat uh, orang pemenang mendapatkan sepatu, sepatu yang kayak yang tadi Iya, sepatu yang, ya, okay, yang, ya yang itu tuh Masuk gua angkat, nggak enak ya bro? Yang ini Oke oh kan sepatunya keren dah, keren tuh, tuh, tuh, keren tuh. Oke, okay. oke okay, langsung aja kita undi. Langsung nih. kita undi ya sekarang ya. Okay. Siapa yang beruntung untuk satu orang pemenang yang berhasil mendapatkan APC by, by Schneider Electric. 3 dua, empat, dua, satu. satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nah, ini, contoh yang menang jadi nggak menang, Gak sesuai konten. Kita rasain, hajar ya, rasain. <laughs> Oke, okay. eh, sorry, nggak menang, nggak menang. Kita ganti lagi, rasain lagi yang harusnya menang. Buat Sobat Liberator, biasakan untuk di acara boxing kita tuh harus sesuai konten, nah, komennya. Ini. ini. Oh ini ini benar. Ini benar. ini yang kita cari. Oh. Jadi komennya tuh sesuai dengan konten. Jadi kalau misalkan kepilih langsung menang, nggak kayak tadi. Biarpun kepilih, cuman nampil sini doang, gak menang kayak bro ya. Iya benar. Oke okay, jadi pemenangnya adalah Instagramnya Firman underscore 137. Jadi buat bro Firman kalau misalkan lagi nonton nih, buruan nih pantengin Instagramnya karena lagi mau di DM sama Freddy. Okay. Ya, jadi uh, kalau misalkan uh, bro Firman kagak respon kita langsung lempar ke live quiz aja bro ya Betul banget Jadi rejeki buat Sobat Librader yang lagi nonton nih langsung pada bilang gak, Langsung pada bilang gak diangkat, gak diangkat, gak diangkat ya aduh Emang kadang-kadang Bro, coba ingetin lagi Bro, buat sobat libraader tuh sebenarnya okay, coba, komen yang menarik tuh seperti apa? Maksudnya coba, komen yang bener Coba Bro lu ingetin gua Bro kayak gimana? Bro? Gimana Bro? Coba lu ingetin gua gimana? bro, harus nyari Bro, oke, okay. bener nih. Jadi buat sobat libraader, komen nih yang sesuai konten adalah yang kayak begini. Oke. Okay, okay. ya, Jadi itu harus sesuai dengan konten. Jadi ya, bro, dia ya. nonton nih acaranya nggak cuman komen asal-asalan yang sesuai konten ya gitu jadi buat uh, Sobat Lee Brother, abis ini jangan kemana-mana kita mau ada giveaway lagi yang ketiga caranya adalah komen di instagramnya Basuki Surojo yang kontennya itu uh, Baim Wong Raja IT di prank sama Raja IT eh, Baim Wong Raja Prank di uh, okay. Raja prank di, di prank sama Raja IT Iya betul. Iya, okay, abis itu komen berhasil atau tidak berhasil. Nah. Di Instagram ya, nanti 10 orang pemenang akan mendapatkan kaos dan empat buah sepatu before five. Bener banget. Nah sekarang, wih ini udah dibaca bro. Wih nonton nih bro. Pasti ini ya, jangan lupa ya, pas sekali aja nih. Raja IT gokil hadiahnya. Udah ya, Apa gue itu bro? doang udah IT raja IT <tik> gokil, gokil hadiahnya nah buat okay. sobat Libra jangan lupa setiap Jumat itu Jumat berkah Iye. kita selalu muncul ya Bro selalu ya. muncul selalu berbagi Hoss. buat sobat Libra jadi semoga sobat Libra dapat uh, mendapatkan manfaat dari acara kita Amin jadi ini udah dibales nih sama Bro Firman Bro Firman udah kasih nomor handphonenya bentar lagi kita akan Uh, video call ya, jadi Bro Firman, ada kan uh, kuotanya buat telepon, <laughs> <bener. laughs> nggak ada bro, searching-searching nggak ada, terrepot kita bener yeah, jadi, kita mau ingetin lagi nih buat sobat Brother nih, abis ini jangan kemana-mana kita masih ada satu acara giveaway lagi jadi giveaway-nya adalah 10 kaos dan 4 buah sepatu B45, iya, yeah. jadi mana Ada belum ya, eh? ini lagi otw oh, ot bro, otw ot ot bandung, bandung, nah, nah ini, ini dia, kita mau video call bro firman waduh ini masuk lah ya, eh, lawa lagi ringing. Iya. oke okay, bro firman tolong diangkat, kalau nggak saya ngangkat <laughs> pastiin kalian nonton supaya yeah. tahu passwordnya, passwordnya ya, bro passwordnya kita, kita enggak. wih gelap banget Woi, halo. Dengan siapa di mana? Halo. halo, halo. <laughs> Dengan Maman Firman Syah. di Tangerang. Di Tangerang. Ih, selamat Pas, nih ya. password apa? <laughs> Ayo. Tanya IT gokil hadiahnya. Woi, nontonin. Berarti nonton nih, nonton nih. Ya. Ini ini sobat Librador, weh. lu, itu kalau nonton berarti sobat gue. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. tiap-tiap sobat nonton. Tiap baru gimana? Apa? Ya, Wih, jadi gimana nih, bro? Ada inputan gak buat acara kita ini seperti apa, bro? Testimoni mungkin seperti apa gitu? Ya pokoknya ikutin terus acara channel Basuki Setuju. Jadi, jadi Bermanfaat. kita kan kaleng gantianya. Heeh, mantap. Bro, itu lagi di mana, bro? Gelap banget, bro. Nah, apa? Lagi di mana? Gelap banget. Eh, di luar. Di luar. Oh. oh. Oke. Oke, oke. Oke. Kalau gitu selamat ya, Bro. Bro Firman, Anda berhak mendapatkan satu buah uh, UPS APC uh, by, by Schneider Electric. Electric. Okay. Ditunggu aja ya, di rumah. Stay di rumah biar kita yang antar. Thank, ya, ya. ya. ya. <laughs> <Yeah>, thank you, Bro dia yang Iya, thank you. Thank you. Bye bye. <laughs> Wah, gila. gila. Luar biasa Ternyata, ya. Ternyata uh, sobat Li Brother yang ini dia nonton. nonton dan Komennya juga sesuai dengan konten, sesuai dengan konten. Ya, jadi dan dia layak untuk menjadi pemenang. Benar. Buat sobat Lee Brother yang lainnya yang belum beruntung, kalian tetap berusaha dan pasti ada jalan keluar ya Bro. Pasti. Oke dan, dan terima kasih juga untuk sponsor. Iya. Yang yeah. telah mensponsori acara ini. Tapi yes, betul. jangan kemana-mana sobat Libradar. Kita mau masih kita masih ada giveaway yang terakhir. Giveaway yang terakhir. Yeah. Nah, iya. Caranya, caranya, ca caranya gimana Bro? Caranya, bro, Yoi. caranya gimana, bro? Gue <laughs> <Lu> nanya, gue <laughs> oke. Okay. Caranya adalah komen di Instagramnya Basuki Surojo yang judulnya Baim Wong Raja Prank". Diprank Raja IT, berhasil atau enggak? Jadi cuman komennya berhasil atau enggak? Oke. Okay. Jadi masih ada waktu, Berapa? satu menit lah ya. Satu menit ya? Sambil gue jemput Lee Sister ya? Jemput naik apa bro? Odong-odong? Naik odong-odong, bentar bro. Oke. Okay. jemput, tadi Sister? Tinggal komen berhasil atau enggak, nanti kita akan pilih secara acak. Kayak untuk 10 orang pemenang kak... Ini apa nih? Aduh... Sorry Bro, Bisa... gue gak kebelakangin. Jadi Iyi, gue ngitip -ngitip kalian harus gabung, ayo Bro, nah, Ar, kita sini. Ya, Oke, okay. okay. aja emang nih. Nah hari ini udah ada eh hari ini kali ini ada Lee Sister juga. Jadi udah lengkap. Ini adalah Lee Family ya Bro ya. Yeah. Lee Family. Oke. Okay. Ya, jadi uh, langsung aja kita, kita undi ya atau kita hmm. mau lihat dulu nih. Perlu kita kasih lihat nggak film yang kau saya? Film apa tuh? Yang Raja IT itu nggak perlu ya, ya udah langsung kita aja langsung kita aja, undi undi untuk 10 kaos dulu ya, sepuluh kaos dulu, untuk empat puluh kaos dulu. Buat kalian yang beruntung langsung berhak mendapatkan, tapi setelah verifikasi dari tim kreatif. Ya. Oke, okay. kita juga mau ingetin, abis ini jam 7 malam, yep. abis ini hmm. ada uh, premiernya Leslar ya. Yes premiernya Rai Sarang Habis acara, abis acara abis ini. Abis ini seru banget Anto. pasti. Wah, itu tungguin tuh. Sobat Libra itu friend banget tuh. Oke ya, langsung kita undi ya. Undi. 5 4, 4, 3, 2, 4 3 2 1. 10 orang yang beruntung. Adalah Cok, kita yang... verifikasi dulu ya. Chan Niai. Chan Niai. Chan, Niai. Chan Niai. Oh, gimana sih caranya ikutan giveaway yang oh ini oh, harus ini harus kita lipat ya. ya Dia jadi, malah nanya ha, jawabannya berhasil atau, atau tidak, berhasil. tidak berhasil ya jadi kita akan cari 10 orang pemenang Baru ini ada yang jualan <laughs> <laughs> selamat hari batik nasional kakak-kakak semua ya selamat hari batik ah, nasional juga. Yang tepuk ya yang tukar okay. tangan oke mungkin kita hajar lagi dong yang mau komen ...video, komen, mantap gue bahas. Wah, kita mesti cari terus nih. Hmm. Ya. Emang gimana sih jawaban yang baik dan benar itu kok, Teddy? Nah berhasil. Nah, ini satu. Berhasil. salah satu contoh yang benar ya. Jau ada kata berhasil iya, atau berhasil. tidak berhasil. Jawabannya, jawabannya berhasil, ya. benar ya. Karena jawabannya berhasil. Benar ya, jawabannya berhasil ya. Berhasil. E, Betul. Jadi jawaban uh, ah, ya, ini juga, nah, ini nah juga sudah nih. Sudah ya. Rana, Rana naskor ibunya Nabil, ya mamanya Nabil. Ini yang nonton. Nah, nonton ini juga berhasil ya. nih. Guys, akhirnya masuk juga. Nah, Nah, ini berasa. Gue denger nih kalau orang-orang ini. Nah, ini gini, berarti dia gitu. nyimak ya. Ye. -ye yeah, keren nih di live Sobat Li Brotheran di Instagram memang yeah. ini ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan juga belum ini memerhatiin. Oh. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Thank you, thank you, thank you. Ya. Nah, ya udah, udah. Sangat kreatif komennya, luar biasa. Sayangnya telat nontonnya handphone-nya dipakai anak. Oke. Semoga-moga doa. Pi AAC Oh, eh berhasil iya. nih, berhasil Wah, nih. Wah, Ciam menang lagi. udah dapat lagi, dapat, dapat ikut, rejeki hujan di Bogor. Berhasil banget nih. Berhasil. Berhasil. Betul, berhasil. Berhasil. Berhasil, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Tuh, Tuhan, benar terima kasih. Terima kasih. ini dihajar. Terima kasih, tapi mohon maaf, belum menang nih ya. Ini berhasil, pasti kena prank deh. Iya, iya. Betul. Ini udah sebulan. Udah, Udah 10 semuanya. Jadi selamat untuk 10 orang pemenang Mungkin orang kita bacain ya, yang ya satu persatu ya Siapa satu aja per menang satu. yang menang Yang pertama adalah Siapa tuh Pak tu Dewi tiga 31 lo ikutan <tutuk> <tutuk> <tutuk> <tutuk> <tutuk methodology> Yang kedua adalah Rana kalau ibunya Nabi Yang ketiga adalah Snurrahman Tabistapsi Oke yang berikutnya adalah kamu? kamu, kamu lagi Aku lagi <laughs> yeah. Rosida, okay. Rosida underscore collection Nah kamu Eh Red Kamu jadi nanya Oke Red, tolong Red <laughs> Susi.indrawati.9022 Nah lalu ada siapa lagi ya? ya? Ini AA underscore <laughs> Ceong <Kau kita, laughs> oh. Kok kita, kok kita terus oh, siapa Oke, okay. ada siapa lagi predik <laughs> <laughs> <laughs> Oke, okay. ya diwakilin Yang ini siapa lagi nih namanya? Tapi gini kamu mau jawab jadi yeah. apa? oke okay, Uni underscore Kusnadi Berhasil Dan ada Kak Lestari 19 Lalu siapa lagi kok Freddy? Ada Lingga ya. nah, ada terakhir, ada Yami, tweet. Underscore Tia Lalu ada... Lalu ada... Yami Underscore yang disebutin nanti akan diverifikasi sama tim kita berarti 10 orang itu berhak mendapatkan 10, ah. 10 kaos ya, nah jadi, sekarang nextnya apa nih? nextnya next kita akan memberikan 4 buah sepatu sepatu, wih, keren. Ya, sepatu, ya, sepatu yang keren kan banget. banget tunjukin ini dong tunjukin ini dong. Sini, sini, sepatu wih. keren banget nih masuk dulu ini, ini, ini anak yeah. yeah. <laughs> <laughs> sobat libradar kok bahasa sih sobat sobat libradar ini sepatunya nih keren banget ya ini adalah uh, produk lokal Asli dalam negeri iya. lokal, Indonesia. kualitas internasional. Lihat detailnya bagus banget. Ini biarpun produk lokal tapi nggak kalah sama. Oke. Okay. aku bagus kan guys? Yuk, <laughs> kita undi ya iya. untuk empat orang pemenang. Empat orang pemenang yang berhasil mendapatkan empat sepatu adalah. Start lima empat tiga dua satu yang pertama ada kak siapa Cahil nih kita cek komunikasi juga c c c c ya. mantap mantap betul dapet kacar okay, okay, ya di yang kedua oke okay, oke okay. ini ini ini sama hati. hati luar biasa thank you untuk uh, emotikonnya hatinya Hahaha, emang lucu, emang <laughs> tadi sobat -sobat <laughs> lucu banget, Masa kompor disuruh bawa pegang itu? Tau, tau, kopi Nah, ini tau, tau, tau, yang tadi tau, tau, dapat tadi ya. gimana kita tau, tau, tau, baju jadi uh, Kita kasih kesempatan buat tau, tau, tau, yang lain tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, Bismillah ya, berharap oke. Ini mohon maaf ya, sama, ya. kita juga lagi drop ya. <laughs> jangan curhat dong. Iya, Yang penting tetap semangat dong. Ramen tetap semangat, semangat. Okay. kita tetap memberikan terbaik. ini yang lala batik pengalong lah. <laughs> oke, okay. ini hajar. Selamat juga. Hari Batik ya. Selamat hari batik, Selamat hari batik. Keren, keren, keren. Nanti berhasil. Hajar juga nih, berhasil berhasil. Ya. berhasil. Okay. Yang terakhir, nah. nah, yang terakhir ini yang ini yang ini dia entah bingung enggak tahu ini berhasil. Wah, ini. Oke, okay, jempol. Kita juga jempolak gede. <laughs> yang satu lagi apa tuh, Ini Tama, Rina ngocek apaan? Berhasil enggak ya? Nah, berhasil berhasil lah pasti. Siapa? Nah. Betul nih, kita udah kita udah dapat pemenang. Ya? Siapa aja tuh yang pertama? Oke, okay, yang pertama adalah Cang Yadi 9827. Betul. Yang, yang ke kedua Eris tujuh 73. Yang ketiga, yang ketiga, ada Fis Alia dan Aulia, yang dan yang keempat, berani lompat. Ada Rina, ada Skor Anggun. Yeay. Harus betul, menurut diri Harus Tapi diri. sebelumnya bro, apa? selalu undur, pantenin undur. kita undur. Selalu subscribe YouTube-nya Basuki Surojo Dan aktifin Jumat. loncengnya bro ya Lonceng, Lonceng jangan supaya lupa bro, Supaya, apa deh Setiap kali ada <laughs> Jadi supaya Kalau misalkan Setiap kali ada video baru um, nih ya, kubas ya. Kubas Surojo, Upload video terbaru itu Kita ada notifnya ada notif. Jadi kalian gak ketinggalan Betul sekali yeah. Thank you untuk sobatnya yang sudah nonton untuk para sponsor semua. kita masih kita masih membuka sponsor untuk yang lain. sponsor sponsor. biar sobat kita saya juga membuka sponsor pribadi yang mau siakan WLB. gimana gimana coba kami diulang. sponsor pribadi di tengah pandemi ini boleh. dong oke baik. oke nanti bakal banyak yang DM. Enggak apa-apa. terima kasih untuk semua sobat li sudah menonton kami Live Family. thank you. thank you. tetap tetap bersama.